Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ringannya amaliyah yang paling ringan di dalam kehidupan. mau tahu? mau tahu? bikin senang hati orang lain. ringan luar biasa. jangan pernah cemberut. makanya Nabi saw mengajarkan kita tuh kalau akikah dagingnya tuh dimanisin. akikah dagingnya di, disemur, ya, disate. betul. manis gak? biar ujung-ujungnya kelihatannya manis ini orang kadang ada yang kita lihat tuh asem mukanya berarti itu daging dibikin asam garam tuh kayaknya <laughs> ya yang manis senyum senyum sama orang itu pahala itu nyenengin orang jangan pernah sulon minta sama Allah doanya ya Allah izinkan hamba menyenangkan hati orang lain dan izinkan orang lain menyenangi hati hamba Gitu. Oh, tuh teman tuh. Amin tuh. Ini kelihatan orang yang pengen pengen dibikin senang rasanya. Mau senang dunia, mau senang akhirat. Mintanya Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina Mintanya sama Allah kayak gitu dong. Ini kadang kita minta rejeki banyak, minta panjang umur. Buat apa? Umur dikit tapi manfaat alhamdulillah dipakai buat ibadah alhamdulillah, dikasih panjang umur emang mau panjang umur yang lain mati lu doang sendirian mau minta ya Allah panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepadamu itu minta doanya ya Allah luaskan rezeki kami yang berkah yang halal gitu mintanya minta rejeki banyak aja buat apa banyak-banyak juga bib buat ibadah bib buat nambah apa sedekah biar bisa bayar alat kalau udah ketemu duit juga udah beda udah Betul nggak? Allahumma di malam doa kita dikabulin, kita pulang rezeki kita banyak sekamar, buka pintu kita ketiban duit, senang nggak? Senang nggak? Kena jantung? Kaget sih, paeh, dah manfaat rezekinya. Betul. Jadi mintanya apa? Rezeki yang banyak juga bar, buat semata untuk menambah ibadah kita di hadapan Allah. Gitu mintanya, jangan minta yang ya Kalau minta yang banyak sih boleh Serba cukup, minta Sama Allah yang cukup, ya cukup punya rumah 6, cukup punya Mobil 9, cukup punya Istri Hidupnya minta Yang cukup, selama ini Kita dikurangin gak sama Allah Enggak, semua dikasih Ya, untuk masalah rezeki mah jangan takut kita udah ditulis di lahul mahfud umur sekian sampai umur sekian rezekinya sekian udah udah catat sama Allah jadi jangan dipaksa untuk kita minta rezeki yang banyak buat apa? tuh yang ditangkap KPK orang kaya bukan? banyak bukan duitnya? berkah nggak ya. kita? Alhamdulillah kita tidur di karpet begini juga ya ileran. betul Tak sibuk kita masalah rezeki jangan takut Allah sudah berjanji kok masalah rezeki jika dari zaman Nabi Allah Adam sampai akhir zaman mereka berkumpul umatku dari manusia jin binatang semua meminta kepadaku masalah rezeki akan seperti aku berikan rezeki kepada mereka aku celupkan jarum ke dasar lautan aku hempaskan kepada mereka semua mendapatkan rezeki yang rata apa yang dia minta Allah sudah janji mak kita jangan takut yang penting ikhtiar Jangan tiap hari doa aja. Ikhtiar kagak. Ada sahabat Nabi Muhammad s.a.w. Nabi ngeliat tiap hari ada di masjid. Pagi, siang, sore, malam. Terus bahari hari begitu. Ditanya sama Nabi. Wahai sahabatku. Punya anak? Punya. Punya keluarga? Punya. Engkau kerja? Enggak, ya Allah. Aku hanya berserah diri kepada Allah. Disuruh bangun. Kerja. Kerja. Ikhtiar. Cari rezeki. Nafkahi keluarga. Tuh. Laki-laki mah begitu modelnya. Jangan Diem aja di rumah Kali kita angkat pantat keluar duit Betul? Gak boleh Ayo ikhtiar dong Selepasnya kita ikhtiar kita tawa Tawakal minta sama Allah paham ya?